Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Iting Besus Dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Mimi di channel youtube Hilya TV Yang pastinya akan memberikan informasi Informasi terbaru terhangat Terup mengenai Ayu Ting Ting Bagi sahabat semua Yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk like, comment serta subscribe nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi yang pertama di sini ada yang sedang tiktokkan di pemirsa hari terakhir di Amsterdam. Di sini terlihat semua keluarga kumpul dan juga bermain tiktok. Di belakangnya ada Kincir Angin Amsterdam. Dari Instagram Mom Ting menuliskan akhirnya kebersamaan kita selama dua minggu berakhir di desa Kijir Angin Amsterdam. Sampai bertemu kembali di Jakarta dan semangat kembali bekerja tim Ayu Ting Ting. Sehat semuanya, semangat lancar sampai Jakarta lusa amin ya roba alamin. Inilah kebersamaan Ayu dan juga timnya yang selalu kompak luar biasa. Semoga selamat sampai tujuan dan sampai Jakarta dengan selamat kebahagiaan yang tak terhingga karena bisa membawa semua timnya jalan-jalan di pemirsa ke tujuh negara sangat luar biasa dan sangat kompak. Ternyata di sini juga Ayu serta Krisna Rezi. TikTokan bareng di belakang angin-angin Amsterdam pemirsa sebagai tanda dan bukti bahwa mereka pernah ke sana. Dan TikTokan memang sebagai hobi dari Ayu dan juga Krishna yang memang setiap bulan nih selalu TikTokan bareng. Udah lama nih ya nggak ngeliat TikTokan Ayu dan juga Krishna akhirnya hari ini TikTokan lagi nih bersama. Oke sahabat semua masih banyak nih kegiatan Ayu Ting Ting sebelum pulang menuju Jakarta. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan dan Alhamdulillah ya Akhirnya Ayu Ting bisa kembali lagi ke Jakarta dan bisa menemani kita semua di lapor Laporpa dan pastinya bercanda tapi santai Akan sama semua semoga kegiatan dan juga liburannya di tujuh negara bersama dengan tim Ayu Tinting berjalan dengan sempurna amin Oke, sampai semua selamat menyaksikan Semoga tayangan Mimi menghibur Mimi akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kamu ah. Halo Iqis <laughs> Mana Bibi? <laughs> Ternyata kamu go... Ah. Ah. Berisik Boskai <laughs> Rosmalina Ya Allah diminnya Bagus <S2IS> <mati enam> like. <Sų> Dingin banget ya oh, nak ayah tuh, burung arti banget burung arti dan ini ini banget sumpah kayak gini 2 derajat ya nih Soalnya dinginnya tubuh. sampai ke dalam Ini makanan tuh burung ya ini yang ayam-ayam ya Dek ya, Dek, iya bener Jadi banyak yang rusak Ini nyemil ini nih Lumring ting-ting kuliner Enak banget guys hmm. Cuma dari ting-ting kuliner kita bawa sampai liburan kita bawa, mana-mana kita bawa, belum paling terenak. Dari tingting kuliner, -Ting best order ya guys. Hmm, hmm, yummy banget. Selain itu, cemilannya ada kapok, makanan Depok. Ini 29 favorit aku cuma ada di tingting kuliner, -Ting oke. Okay? We're testing once again. Second floor missing. Our return back on the last night. Yeah, hardware. Hardware. Hardware. Hardware. Hardware. Hardware. Hardware. Hardware. to Hardware. Hardware. Hardware. Hardware. Hardware. Hardware. Hardware. Hardware ya udah udah udah udah udah udah like Bersama dengan anak is the like just... Ayamnya. <laughs> di <laughs> oh. <So, like, laughs> <laughs> ini, bekasi, lagi, di Gepok, ada yang jadi biar, bekasi, di bekasi, yay, you know, bekasi. Bekasi is just the same Chube. Uh, Chube is like a part of bekasi, but it's also part of depok and like bogor and everything, so, kind of from <laughs> okay, okay, it's the same, yeah. happy birthday to you happy birthday to you. Terima kasih siapa makasih. Kapan siap? Siapa? Kapan siapa? siapa? Oh ya. Mahal banget ulang tahunnya di Belanda. Oh. Banyak ya Allah, mah. Cucu gua, cucu gua. sini lagi ya. Ya Amir. Terus sini lagi, amin. Jangan, amin. jangan jangan jadi terima. Sini lagi. Ya, ya. kasih banyak mak. Oh, iya, iya. Ada ikis, Lagi di restoran desa. Lagi di restoran desa. Mama, makasih. Oh, tapi Makasih. Makasih olehnya. Ayo bawa-bawa, bawa-bawa. Makasih. Ini instalnis. Wah, ini empuk gue ada Memang, di Belanda kan? punya Kenapa restoran. Baru sekarang dia eh. ya tuh jangan malu, paruma eh. kekecilan gitu ini restoran. Pok, sekarang enggak tahu katanya.